Khadiran Socha untuk Chang Wuji di film berangganan tunggal penerus naga ini memberi pesan tersendiri. Ke Diawali pertemuan mereka yang diperorak dengan suasana terjebak di terowongan rahasia sekteming dan mendapatkan kitab ilmu pemindahan hitam bumi. Begitu juga larsolah lagu yang mengiringi video ini saat Socha bernyanyi. Singkat cerita hari demi hari dilalui, suka dan duka pun dijalani. Untuk setia menemani Chang Wuji kemana dia pergi. Socha rela jadi pelayan Chang Wuji padahal klayakannya adalah sang istri. Hingga tibalah waktu perpisahan bagi mereka berdua di Pulau Ular Nenek Bunga Mas, seorang gadis suci Sekdemi Persia yang menyamar yaitu Ibu Sochow sendiri. Mereka harus terpisah demi keselamatan bersama dengan perempatan Sochow sebagai gadis suci Sekdemi Persia yang baru. Menggantikan posisi ibunya terdahulu. Sama tinggal Sochowko yang menunggu.